Apakah emas akan kembali tertekan? Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan,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 Sebaliknya waspadai jika harga emas Eros bergerak ke atas dan menembus level 1811.89, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1829.69. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Januari tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212